terowongan terowongan tarsal tarsal kanal perifer nah kalau ini pemeriksaan fisik nah ini oleh lipom lipom di pergelangan tangan namun ditunda karena masih belum tiap operasi nyeri kebas ini kalau di tengah masuk ke medianus juga medianus berarti carpal eh, tunnel syndrome kita palen nay eh. eh, buian kanal ini sorry sorry ini kanal guyon dipergelangan ya ya kalau yang medianus tadi di di traungan nervus medianus ini nah ini atrofi tenar ini promenar ya ditarik di dia disuruh gepik kertas ditarik nah dia gagal ya. kalau yang si CTS tadi nah baru ya CTS Valen yang ini ya yang 54 ini ya ya ini jarang sih gak, kalau punya kanal ini nah ini nervus radialis ya. satorinet palsi jadi dia punggung tangan siku ya. ini belajar ke ini lagi memang fisiologi sarafnya itu ya nah radialis untuk punggung tangan siku belakangnya ya nah faktor merus naris drop ya merus radialis nah, kalau ini diagnosis fibula eh ya. perestesi dorsum retak ya nah sulit berjalan invensi peroneal palsi ya. peroneal merus peroneus di fibula maksudnya di betis ya kan nah, nyeret ya dia dia, dia. Oke, ini neuropati peri ya Rombongan ini ya foot drop step gate ya Nah ini superficial karena ya. ini Nah foot drop ini nyampak nyampak tuh Oke ini Tino juga Disiku kanan nah Tino baru nih Karate Karpal ya. salah juga kubital, kubiti ya, kubiti ini fossa kubiti tempat nyuntik itu nervus ulnaris ya, tinal, iya ini juga di KTS menurut saya, jebakan meta, ini nya jari-jari, anatomi nya, ya. F elbow kubital, kompresi jangan tekanan, kayak ini kubital kan, nah tumpuan ini ya nggak nulis susah. Oke ini tata laksana ini ditanya ya, tata laksana dari CTS. Gagal obat-obat biasa warung, nah baru dia, injeksi ya, steroid intrakanal. Dalam kanal ini tadi, karpal kanalnya tadi. Oke ini ditanya diagnosis, kalau diagnosis satu bebas semutan ya soalnya enggak jari nah semurah yang naik 5,8 koma tuh belum belum terlalu baru ininya hbsrc yang naik 10% persen jadi oke dm tadi ya oke buat kuat kalau dalam gula darah pasti kau naik Ini dm polinorpati nah kalau dm polineuropati gabapentin ya gabapentin untuk anti nyarinya. nah ini ini ya soal kliwon juga habis infeksi demam diare. ini bagian dari neuropati bari virus sebenarnya ya. jadi ada autoimun sebenarnya GBSF Guillain bari Syndrome nah Guillain ini karena dia autoimun di lumbal fungsi ada di itu albumin nah eh ya, ini mekanismenya ya autoimun GBS tadi ya. rusak selaputnya nah ini di sukses itu albumin tadi protein naik tapi sel normal nah penunjang penunjang nah ini hati-hati ini neuropati perifer juga tapi ada petosis ada nah, istirahat keywordnya lah nah dia ada ada infeksi jadi ini myasthenia grafis. Yeah. ya grafis gravis kita periksa antibody ya yeah. acetylcholin nah itu dia keracunan cholinergic ini gitu jadi keyword yang ngebedainya infeksi tadi lah infeksi ada infeksi GBS kalau tidak ada biasanya mesinnya grafis tapi memang sebenarnya ada autoimmun juga sama-sama bersamaan antara MG sama GBS piridostigmin. nah kalau si asetercolin tadi memang produksinya di kelenyar timus ya di mediastinum setelah dari CT scan kan jadi di periksa torak ya CT scan torak ya, maksudnya. di populasi jadi itu keganasan kemungkinan itulah jadi di timektomi ini nah ini jika kurang dari 50 tahun ya komplikasi tindakan masalah nah sebenarnya ada algoritma kayak ini jadi obat dulu baru operatif ya Oke, okay, ini, nah ini neuro, neuro, ini geriatri nih, neuro geriatri, keywordnya, nah, coba ini apa kira-kira pesen pes, keyword 68. delapan, nah, dari white skizofrenia ini pes, kira-kira apa ada clozapin, nah ini sebenarnya bridging ya jembatan menuju kita bahas psikiatri. atau ini apa? Aisa juga. Nah Aisa apa? Ngapaan? Parkinsonism Kak Iya, ini efek samping obat ya. Eh. Ini benar dari psikiatri juga ada nih, menyerupai Parkinson nah. Eh. Tapi kan kalau Parkinson biasanya usia Lanjut di atas 60 tahun ini kan baru 30 ya. Oke. Nah ini kalau ditanya tentangnya nih 69 ini. Uh, bagian dari dopamin. Dopamin itu turun. Itulah levo. Obatnya kan levo-dopa. Levo itu artinya meningkatkan. Ya. oleh dopaminnya turun. Ya. Nah kalau ini usia 78 tapi. Benar cocok untuk konsep Parkinson disease ya. Nah, ini obatnya tadi kan pertanyaannya oleh Vodopa, ya. Oke B. Ya. Kalau bro mau nanti hati ini untuk obat ini prolaktinoma gitu ya efek samping. Efek samping dari prolaktinoma itu uh, ini antipsikotik juga ya. Jadi ayo darahnya uh, bisa sekresi ini. Asi, ya, ini kalau 71, kalau kuduk positif otori, kejang, ya. jadi ini neuroinfeksi juga, kemudian kalau kuduk berarti meningan, penuh kesadaran encephalumnya, encephalum parenkimataan, jadi meningan encephalitis, ya. itu key keywordnya, jadi kesadaran encephalum, kuduk dari meningan, kalau di ini ditanya etiologi, nah ini ini neuropati perifer ini tipe soal ini dibangunkan, abis di beberapa hari, di hari ini berarti ada virus di usus, enterovirus itu gorongan dari kalau kalau ini tidak ada virus abis, nah yang aneh, Ya ini HIV ini, 30 tahun, oke okay lah. Kemungkinan nah ini beberapa kali dalam satu tahun terakhir sering ngantuk, eh? meningitis kronik nah ini termasuk kasus orang kalian cryptococcus neoforman yang paling banyak dibuat ya apa -apa keyword, eh? AIP nah narkoba juga kan? ya, jadi sejenis jamur ya fungi kayak ini neurogeriatri lagi selain Parkinson nah kasus kayak ini nya ini. Ini kita membedai demen demensia. Ini sarer dibantu nyari kepala. Ini, tidak dari nyari kepala, kelemahan anggota. Nah, ini berarti ada riwayat CVD, ya. Cerebrovascular disease. Nah. Jadi kira-kira apa nih? Poppy 73. Kalau ada CVD jenis demensianya apa nih? nya ada dua kan, vaskuler sama ini ya, Alzheimer yang sering. Nah, kalau ada CVD, vaskuler ya. Nah, kalau ini karotid karotis, tidak mengalami stroke. Jadi ini meningkatkan demensia vaskuler. nah Berarti kemungkinan Alzheimer. Alzheimer itu dia demielinisasi ya. Ini memang ada jenis-jenis lain Heavy body, ya. body Plak entangle tadi Ini sumbatan dari otak ya. kurang kurang dari 10. Jadi ya, mielinnya yang rusak. Yang jar jarum itu kan. Ya. Keyword plak tang. Alpha syn diagnosis diagnosis nah ini ada stroke ada usia juga tiga tujuh puluh campuran enzimer kaskuleran yang ya oke soal bonus nih kasus-kasus angka juga butuh novela ya. ya jangan lupa ben, nih kalau keyword kiwa tandem gate eh, motorik nah ini keluhan sembuh sendiri kalau pernah sembuh autoimunnya itu nam multiple sclerosis UMNS pasti autoimun, ya. teknologis fitness swiftness ya. ya, ini kasus jarang ya. dia inflamasi yang peradang sama kerusakan selaput myelinnya. Ini di MD dosen, kalau dosen eksklusif dia biar si otak otot eh wildling dia ya. cak bebek-bebek tuh wildling ini. Dia ya. biar netik kasus alam kali loh ini. Kayak ini anak laki-laki nah, ya Mas tadi. Sarang filasi otot. Nah yang kayak ini Stephen Hawking itu ahli fisika ya. Fisikusi atau Atropic. E hmm. Nataral amiotropik, nataras sklerosis, klerosis pengerasan natural, bagian sarafnya a tidak mio otot tropik gerakan, tidak ada gerakan dari otot, l m l m m wajah, oke ini benjolan, dan yang saraf tanpa ada selaput selaput berarti kan pecah, pecah itu ski ya. nah itulah selaput mielin tadi mielo skizis ya nah, ya. Beda dengan spina bifida nah dia ada ininya tadi masih si Spagna, nah ini dia terlipat ada Spagna, spiderman space, jaringan sarafnya itu khusus, yang ini langka aja nih, asam pola dari ya, contohnya dengan yang lucu di pack ya, dia dari embriologi lah, embrio neurogenesis. Bifid, difit, eh be um, berlidah dua, eh. berlidah ganda, kepala, benjolannya, eh. kepala, khamilnya, eh. masalah eh. tena itu, apa nih, ini, sekilas bela. ya polio eh, jangan lupa demam tidak bisa berjalan ya, eh. ini paresis. demam infeksinya, ya, polio eh, polio corona anterior, ini lokasinya. Eh stopis dan stopis Oke okay. eh? orang okay, ya kita ke ini dulu aku yang psikiatri ya eh? psikiatri Nah, skiatris sih memang porsinya dikit, eh. tapi setidaknya jangan terlalu inilah Kita kita bahas yang yang ini eh. yang khas-khas Nah, kita kurang lebih inilah peta SKDI-nya, ya yang sering-sering tuh psikotik eh, gangguan psikotik mood eh, nah, sama epic samping obat nih. kalau masuk IGD pasti pastinya. Oke. Okay. Ini dari Tiara coba. Tebak-tebak keyword yang jawabannya Beh, langsung Tiara. Nggak tahu kak kalau langsung jawab? Kita ini. Baca dulu. Baca dulu, ya. apa-apa nih. Ya, Diagnosa tidak dapatkan waham dan halu perempuan berdebar sangat takut tercekik agorafobia dengan gangguan panik ini ini ya, dengan keramaian ya nah hati-hati jangan ini kan kalau ramai ini galak beda dengan apa yang ah, ramai kayaknya sosial ini nah jangan jangan keliru kalau sosial itu kan menjadi pusat per hatiannya kalau panik nih dari ininya tadi kan panik dari karena dia berdebar-debar tadi kan dia ngomongnya berdebar-debar sangat takut nah itu gangguan neurotik ya kan hipokondriasis masuk ke gangguan neurotik ya tapi hipokondriasis satu diagnosis penyakit ya. lawannya gak gangguan somatik nah itu kalau gangguan somatik banyak keluhan ya, nih itu tapi masuk ke neurotik itu ya kan? Ya, nah Oke. Nah, ini yang tadi kata Kakak depan kelas. Depan kelas kan pusat perhatian, jadi fobia sosial ya. Oke. Ini panik attack serangannya, B. Nah, ini kepribadian dependent kalau kepribadian sih lebih banyak Cerita misalnya tergantung dengan ibu, eh dengan apa? Ya, pokoknya misalnya dalam hal-hal kehidupan -hal sehari-hari ya. Ya coba masuk ke kepribadian juga ya. Oke, ini ditanya. Nah, ini kalau ini gangguan tidur ya. Nah, enggak beda. Nih. Coba uh, baca lagi bacaan suci juga. Apakah diagnosis pasien tersebut seorang wanita datang ke balik klinik karena terbangun di malam hari setiap bangun dia merasa napas begitu cepat dan banyak berdebar, dia merasa sangat ketakutan ketika bangun tidur karena dia merasa saat tidur ada sosok yang selalu mengejarnya dalam mimpinya. Keluarga pasien sering mengatakan sering mendengar dia berteriak saat malam hari, namun eh, tidak pernah merespon ketika dipanggil. Ketika tersadar, pasien menceritakan mimpi yang baru saja dialami (nightmare). Ya, dia masih mampu menceritakan mimpinya ya. kalau net teror dia tidak ingat dengan mimpi yang baru dialami nah sekali lagi, kalau somnambulisme ini tidur berjalan ya. tapi dia tidak ingat dia apa yang terjadi dengan selama tidurnya tadi insomnia susah mau mulai tidur kami persennya kebalikannya terlalu banyak tidur ya. oh, tidurlah cukup malah berlebihan tapi masih ngantuk oke okay. Nah ini gangguan tidur juga nomor empat ya. Diagnosis yang ditanya. Uh, setiap malam terbangun kan. Dicoba untuk ditegur. Nah ini yang tidak ingat sama sekali. Dia tidak sambil berjalan. Somnah ya. Kalau restless leg ini. Leg kaki. Kakinya kayak kram-kramnya. Rest, restless. nah Kalau nar narcolepsi ini. Gangguan tidur juga. Ya. Narcolepsi. nah jad, gangguan jadwal tidur, nah, gangguan ini dia nark, narkolepsi ini ini pas siang dia ngantuk luar biasa gitu, jadi bisa ada alusinasi hilang Thomas tiba-tiba, eh. gangguan jadwal tidur jaga ya pada biasanya, kayak ini gangguan dengan tidur, nah ini di Poli Jiwa, nah ini gangguan tingkah laku ini kucing oposisi sih menantang memang perbedaan di sosial ini biasanya sesama manusia nih ini dia tauran psikopat psikopat ini tidak terlalu umum ya. sih jiwa pak perinan sadisme nah ini yang menyiksa pasangan itu biasanya ini, ini ya ini keplesadok ya ini oposisi, oposisi itu kan lawan maksudnya. nah permusuhan, 6 bulan gitu, gitu, gitu kan? onsetnya, onset. Oke okay, ini nomor 6 soal keyword lagi ya nih, soal keyword gangguan nih ya, pada anak nyeri perut, sering makan bedak wangi, ya, yang aneh-aneh ini gangguan makannya fikal, ya. nah, bulimi, bulimi biasanya muntah keyword-nya tuh muntah itu lah yang ada purge perjing itu lah, ya. tipe perjing, bikorek-korek pakai jari di mulutnya, anoreksi, nafsu makan turun ya. gangguan tig gerakannya tuh gangguan dari motor disorder ya. makan sementara, gangguan ini juga, ya. bagian besar dari sepikada nih, ini psikiatri anak nih, psikiatri anak, oke. Okay. Kita langsung ke ya, nah, Iwat nih, mengeluarkan suara menggerutu. Ya. Nah, tidak mampu mengendalikan gerakan. Tiga tidur ya, menghilang. Nah, ini tuh red. Ya. Ini soal jarang juga deh. Ya. kasu kasih isip. Ini juga jarang. gangguan campuran tig motor multiple ya. Lebih dari 12 bulan. Bokap kronik ada yang tik sementara ya. motorik vokal nih nah ini mendahum-dahum koprol nih mengulang-ulang nah ini kognitif behavior terapi nih kognitif behavior ini masuk ke spektrum nah ini gemuk eh ya. gemuk merasa lalu bersalah ini gangguan makan sebenarnya ya. tapi ada murungnya nih murung berarti depresi, depresi itu obatnya vlog, ya. CBT kognitif ini dari pemikirannya. Nah, behavior tingkah laku Nah, ini sublimasi Contoh nah kalau yang kayak ego defense ini kita memang enak pakai langsung contoh. ini sublimasi dari kesedihan mendalam. Menyublim, menyublim itu kan perubahan dari padat menjadi gas. Maksudnya padatan kesedihan kesedihannya ini dilakukan menguap menjadi novel oh, ini. Untuk ya. kalau anak recall pelajaran IPA dulu kan? Nah, sebenarnya ada keyword-keyword lainnya tuh Dari keyword. Practice. Practice itu menyalahkan. Di dinail menyangkal split, split membagi ya. Nah yang stabilo-stabilonya apa ya? ya. Regresi. Childish kanan-kanan disosiasi memutusnya itu yang nih less ada yang more ini memang hapali sikok-sikok ini ini sublimasi nah ini kita tuh most adaptive kasus tadi. Oke kalau ini tiba-tiba ya merasa mudi lebih dari dua tahun jadi ini Mudi naik turun ya eh? bersiklus. Jadi itulah siklo, siklotimik. Eh? Tidak ada hubungan dengan menstruasi. Oke, okay, ini sleep wake cycle disturbance, eh? gangguan siklus tidur. Karena karyawan yang tadi eh? bangun tidurnya tidak teratur, jadi kan. Nah di malam malam nonton korea lah ganggu keadaan sehari-hari. Oke ini ini kasus yang ini juga ya. Nah depresi berulang ya. Depresi berulang, kiatnya dari ini kan, dua minggu yang morong ini anhedonia kan. Depresi, nah lebih memilih untuk diam di rumah kan enam bulan keluhan yang sama, nah kalau ha habis, pakai apa bis? ngapal ini? depresi bis? ada mnemonik itu, dak? jembatan keledai, paling jiwa nih kita ngapal ini be? atau yang lain apa? fawas punya ini ada, Kopi. kalau jiwanya kan banyak ini. Ya. 3 a ya itu kan. Depres ini anhedon ya. nih anhedon. Afek uh, sama ini apa tuh? Nah, ini menurun ya, enam bulan keluhan yang sama ya. Telah berulangnya tadi. Sama hamar itu harga darah, harga diri menurun ya. Ada yang gejala mayor, gejala minor ya. Hal ini berulang. Oke, okay, ini mayor juga ya. Suami merasa sedih, menangis. Nah, tidak lagi beraktivitas seperti biasa. Ya. Oh, jadi, tidak ada yang gejala maniknya. Itu udah bisa bipolar. Ya. Distimi, cyclotimi ini kan berubah-berubah. Ya. Oke, lelong 14. Ini setipe ya. Ditanya obat depresi, flot nah stress-nya ya. kalau saya anti cemas, kami terus tadi, saya kepala, ya. orang Jepang, untuk ini kejang sama semprotnya. <tuh>. Oke, ini gangguan seksual ini, psikiatri seksual ini di ini ya, keywordnya, takut nyeri dan cepat-cepat selesai. Nah, kalau ini, Pingsan, nih, se pemeriksaan bertengkar hebat. Nah, ini tekanan ya. Jadi stres akut ya. Tekanan hebat memergoki perselingkuhan. Nah. Oke, ini gangguan kepribadian ciwetnya avoidan dari menyendiri dan menghindar. Oke, ini penyesuaian ya. Penyesuaian Tadi pindah kantor ya. pindah kantor 4 bulan ada bos yang baru. Ya. oke Selanjutnya maling jaring. Berpura-pura maling jaring. Ya. Jadi dia keduaan lemah fisik tapi normal. Ya. Dia sehat tapi ecak-ecak sakit. Nah, itu Namanya dari maling jaring. Berpura-pura. Karena ada sebab khusus. Ya karena dia menghindari kasus korupsi ini, nah ini yang gangguan neurotik tadi, juga eh, banyak gejala pinggang kesemutan, Oke dia berkali-kali periksa eh, somatisasi ya, nah, ini dia mencabut rambut, rambut tuh ciwatnya triko, eh. jadi Trekotilomania ya nah, paling kuat-kuat kalau jiwanya Ocd, ocd ini kan Nah, dia nak bersih terus ya. Ini kan kalau kotor dikit cuci ya. Ini satu diagnosis Yang kerotak Bay kan, tipe ya deh Hippo kan kecil, kecil kan maksudnya satu diagnosis penyakit ini. Okay, Yang ini? Oke, yang macam mas eh? ya menyeluruh general anxiety disorder. Dia jadi ego dystonic istilahnya tidak jelas ya. Ini kan cepat jantung terasa, hilang konsentrasi kan. Tidak ada kelainan ya. Oke. Nah, kalau ini gangguan konversi ya. Tiba-tiba jadi buta. Padahal dia merasa bersalah tadi. Ada stressor psikososial sebelumnya tuh ya, jadi convert dengan mengubah maksudnya jadi mengubah kejiwaan yang tadi ke sistem indera terganggunya nah ini opioid eh opioid intoksikasi atau kalau yang substance apa tuh gangguan zat eh narkoba narkoban antara putus sama ini kan kalau ini dia keywordnya sudah tidak bisa nah ini dia dia diomongin nyari white obatnya pula nanti makan apa ini nah tapi dia ada pupil mitri mitri ini berarti dilatasi okay. jadi itulah opioid ini kan open point kalau intok Intoknya. apalagi salah sikok itu contohnya mnemonik open point tadi opioid intoksikasi pin point pupil mengecil jadi kalau dia membesar dia lawan dari intok lawan dari intok withdrawal untuk nah, kewat-kewatnya keyword ya. oke ini valproid. Keempat, kan membagi-bagikan uang ya bipolar asam falproid. bipolar ini nah tolat sana ya untuk menurunkan maniknya, Ini injeksi, ya. Kalau riwayat penggunaan alkohol terlarang. Ya, ini psikotik akut, kemungkinannya Tapi dua bulan onsetnya, berarti kalau lebih ini sudah skizo Kalau kurang dari satu bulan, psikotik akut tadi baru. Oke, selanjutnya ini. Dan buat isi pikir ini waham, diperlukan buruk, diusir dari kampung, waham paranoid, eh. isi pikir. Nah ini bipolar, kini manik, psikotiknya karena ada halusinasi tadi ya, mendengar suara, halusinasi auditorik. Bipolarnya dari, nah sering marah, kadang dia, nah kalau marah dia membagi-bagikan wan maniknya kan. Sedihnya dia yang fase depresinya. ya Ini naik turun B. B2 polar kutub. Dua kutub. Kutub. Moodnya. Maksudnya. Oke, kalau ini. Suntikan. Ya. HCL. Yang lebih cepat short acting. Dekan wat lebih lama. Ya. Jadi kita pilih yang. Aloperidol HCL. 2 mg. Ya, intramuskuler. Oke, ini untuk. Ini kan dua hari terakhir. Oke masih sikotik akut ya. Nah. nah, ini asap folpronat ya. Eh dan risperidon ini untuk risperidonnya ke psikotik. Nah, gangguan wahamnya ini. Habis itu as maniknya ini terus meningkat, tidak butuh istirahat ini diturunkan dengan asam valproat ya. Hmm. Jadi sekaligus kayak Diagnosis ini hebrafrenik nih cekikikan gimana ya cekikikan sikap aneh itu maksudnya salah satu jenisnya nih kan menyendiri tidak mau komunikasi tidak pernah mau mandi ya. kalau kata tonik itu sikap lilin kayak patung itu ya. nah paranoid ketakutan keywordnya Oke ini, nah ini paranoid kan ketakutan soalnya mencelakai diri tidak mau keluar. ini dari kamar dan ada alusi destinasi auditoriknya. Oke ini yang prolaktinoma tadi ya. yang kayak denuro tadi bromocriptin tadi dari samping. Lalu peridol, Oke ini bipolar tipe dua. Ya. Dia hipomanik. Dia sampai mengganggu aktivitasnya Kalau manik, yang bipolar tipe 1. Mengganggu aktivitas. Nah, itu kewetan. Di livingnya Nah, pasien yang diagnosis. ya, ya Psikotek akut. Ya. Baru belum kerja. ya bipolar tipe 2 tidak mengganggu aktivitas, Kak? Iya, yang bipolar tipe 2. Iya. Masih hipomanik, kalau tipe satu yang manik sudah mengganggu aktivitas kan? Ya Dia memang, tapi sudah agak aneh juga memang, ya, memang berbadan kelelahan. Oke, ya memang, ini keyword-keyword ini ya, jiwa, itu yang, ya lah. Besok ini jam empat pagi ya kita gitu, ya. Enggak apa-apa ya. Sore. Anu, ini kan kabar lagi okay, ya kalau link Oke, Kak. Iya, ini. Yalah, mudah ini keyword -keyword nasi, ya no, sofail, lah, mudah-mudahan yeah. ini jiwa nih keyword-keywordnya baik nasib ya. Sudah soft file-nya. Iya. Heeh. Lah. Sudah coba kan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.